Okay. Uh, can you see the uh, the uh, the slide that I share to you? Can you see it, next? Apa bisa dilihat? Yeah, clear. Clear, Mister Clear. Ya. Yeah. Nah, ini yang kita akan baca disebut non-action verb. Ya. Atau verb tak tak punya non-action. Jadi verb yang tidak kelihatan. Tindakannya itu tidak punya kelihat. Tidak kelihatan. Kita tahu teman-teman kalau verb itu berarti mengandung unsur tindakan ya. Jadi misalkan work.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 slide ini Nanti ada saya kasih waktu dulu ya Nah yang ini oke okay. ada hear, see hear, dan sebagainya ini ada non action verb uh, nah want, need, and prefer ya itu kebutuhan dan juga ini preference itu juga disebut non action verb kalau kalian butuh itu kan terlihat nggak sih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 jaringannya ini nah tidak punya kemudian own own apa what does it mean own own memiliki memiliki memiliki ya, memiliki, ya. beda ya orang punya laptop memiliki laptop tidak. punya laptop, belum tentu itu punyanya dia <laughs> mungkin punyanya adiknya punyanya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 Cannot be used in present continuous. Jadi kebanyakan uh, non-action verb itu tidak bisa dijadikan present continuous. Makanya tidak ada I lo I, I'm loving you, adanya I love you. I'm loving you, mungkin Bro saya ya, <ti> mungkin saya uh, mungkin uh, Pak Lukman, maaf di, di minus, Pak kalau ini uh, sedikit mengganggu. Sorry, Mr. sorry. Oke, okay, I'm um, yeah, I'm loving you itu arti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 Uh, apa dari awal sampai sekarang. Jadi suatu konteks waktu yang uh, dia alami sekarang. Iya. Konteks waktu yang dia alami sekarang. Kalau yang di atas itu menekankan habitualnya. Jadi ya misalkan Ibu terjadi win UIN ya, UIN Bengkulu. Ya, iya, Pak, siap. Itu win UIN Bengkulu itu yang dulu IAIN itu ya? Iya. Yang mencurup. Uh, bukan. bukan Ciruh oh, lain lagi, Pak. Ciruh lain lagi ya. ya. Oke. Okay. Eh okay. saya saya punya punya suatu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 Saya punya bilang kamu tiga kali, belum? enggak? Yeah. Have di dia acceleri, jadi tidak punya makna. It has no buat so ever nggak punya makna apapun. Di situ hanya penanda tensi saja. Nah, yang di sini itu top berapa? berapa ini? Top tiga. Top tiga. Bagus. Ini adalah top tiga. Nah, top tiganya adalah bentuknya itu. Ya kalau ini memang sama gitu ya. Top dua dan top tiganya sama. Kebetulan. Ada yang beberapa yang tidak, sama. Contoh yang di, di bawah yang tidak sama. I have never gone. Gone itu satunya apa? What is the top one? Top satunya apa? Go. Go, go, go, go. Go. I go. Top dua nya go, apa? When go, go, go. When go. I went. I go. When. I go, when. Yeah, go when gone. Ya yeah, go when gone atau pin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 Tadi yang ini sih, ya? ini sudah nggak boleh, ya, sudah dipakai. Heaven. Di atas. Sudah, uh, have have, ini negatif, soalnya ya, yeah, heaven, ya yeah, Oke, okay, sorry, i have, have. i have, bu, have, ini, ya, af yeah. yes. Kenapa kok dia nggak perlu pakai not? karena di sini sudah ada next. never. ya, yeah, never. Yeah. Never itu artinya tidak pernah sama nae, ada nae, ada baru ya? nae, bu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 Kakinya di... Kakinya di... Di gips itu berarti kenapa? Patah. break nah, Brick, ya. Brick, ya. Brick, ya. Berarti Lisa... Sisa mematahkan kakinya. Ka kakinya patah dalam bahasa ini apa? Lisa... break Has. Oh, pakai, has. Ini present perfect, loh ya. Present perfect. Lisa oh, has. Eh... Okay. Uh,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 base base uh, itu harganya uh, ini 1 1 euro 80 sen. Kemudian sekarang 2 2 tiket card itu card itu bisa dicemakan jadi tiket ya. The bus fare. Has bus fare up. grown up. Good has grown up atau harganya naik. Hmm. Has grown up. Ya. Oke, okay, bagus bu, has grown up. Kenapa enggak pakai has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 Oke, yang, yang enam berarti pakainya yang ini ya, ground ya, Grow. Grow ini bentuk ketiganya apa, Bu? Ground, grow, ayo, grow. pop satunya. Pop apa? Grow, grow, Grown. Grown. Berarti, he, he has, he has grown. ground, ground, ground, ground, ground, ground, ground, ground, ground,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 Duh, duh, duh, ah, Oke. Seperti ini ya, contoh di ini ya. Tapi S, karena ini seperti S, ini, tidak ada dance, ini, ini dimintanya seperti ini. Dance, yes. Apa seperti ini? Boleh yang pertama, boleh yang kedua. Maknanya sama. Kalau pertama itu brewoknya uh, dan tumbuh. Yes. Tumbuh. Nah, tapi kalau yang kedua, menumbuhkan yes, dan menumbuhkan. Brewoknya.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 It, katanya yang, gini, Pak. Katanya yang ini, Pak. Katanya ini. It has it has stop. Uh, it has stop. It has stop, oh, stop. Stop. Oh, okay. Stop. Stop. Hilangnya bukan stop Mat, Walaupun seperti ini, Pak. Mm -hmm. Itu uh, matinya tidak di P, Pak. Tidak di P. Matinya itu di D. Oh, stop. stop. It has stopped. stop. Nah, good, nah, ya. jadi Op. ada ada Op. ada iklapnya kalau bilangnya pak ini, oh, pak apa? pak Uman, jadi ada kolkolah ya, iklap, stop, gitu, ya, dahnya dibaca, gitu, ya, yeah. bukan dibaca tapi di di apa? kayak kayak tinggal di tenggorokan gitu, jadi kayak itu, uh, ya kayak seperti inilah seperti belajar bahasa Arab gitu, ya. It has top, gitu, ya, It has stop. oke okay. oke okay, number eight terakhir eh uh, siapa ya? Hati-hati, misal belum ngadat. Ungadat ya halo? Ya yeah, oke. Okay. Coba. Uh, let's try number yeah. eight, coba nomor 8, bu. Ya yeah, ya. Yeah, konteksnya I adalah. Oke okay, konteksnya. I was. Hmm. Uh -huh. Perhatikan konteksnya, silakan. Uh, I was my sweater and now it's too small for me. My sweater has shrink. Good. Has shrink. Dia regular atau irregular bu? Kata kerja ini berarti regular atau irregular.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 Jadi bukan shrink ya, siapa tadi bu hadiah shrink ya. Oke Pak. Oke, nah berarti, semoga mau ketika kita menggunakan present perfect, kita tahu, top ketiga, nah, itu makanya kalian harus berhati. Saya akan tunjukkan top ketiganya, ya. seperti apa saja, saya akan menunjukkan ya. Ini aja, ya sekilas, karena kemarin mungkin Bu Nawiah, ya, Bu Zarina sudah pernah saya ajarkan ini di akhir kelas ini. Nah ini, uh, jadi ada ini belakangnya EDED, -ede. ini berarti apa? Ya, yang EDED, -ede, belakangnya EDED, -ede, apa berarti? Regulet. Ya, regulet. Regulet. Kalau yang seperti ini, walk walk walk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 Ya, ini ngomong apa sih sebenarnya? Gitu, oke. Okay. Jadi, yes, seperti itu ya, bu Ini ya, okay. Jadi iya, pelan-pelan iya, -pelan, iya, Ibu? Gitu, Ibu lebih berpengalaman dari saya gitu ya. Saya malah belum jadi dosen. Jadi kalau bisa kalimatnya itu ini iya, Apa?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 Berarti kalau was itu berarti pengalamannya yang sudah toh, Bu. Iya enggak? Iya, udah lewat. Udah lewat. Berarti kalau sekarang masih nah jelas harusnya pengalamannya masih sekarang, masih ini enggak, Bu? Masih berarti berarti it salah is ya. it, is a it great is. experience gitu ya. Oh iya. Yeah. It okay. is a great experience. It was berarti ya pengalamannya sudah selesai gitu ya. Iya. Yeah. Oke, okay. next. Oke. Okay. Nah, ini sudah Bu Zarina, coba kita lihat.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 Have, okay, have, I have, I have, lived again. In okay, yeah, I have, I have, I have, I have, I have, I have, I have, I have, I have, I I I have, I have,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 apa beli itu apa I uh, I am in holiday harus ada ini I am, I am on holiday am. oh ada ininya ya kata on holiday. In on holiday on holiday aja usah I, saya libur gitu I am on holiday gitu iya Bu Erika I work as a private accounting teacher while caring out oke okay, mm -hmm. boleh I work since 2020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 Bisa, bisa, gak, bisa. Saya, I've work juga, ya. Soalnya masih, masih berlangsung, iya Jadi, kenapa kok ibu pakainya I've work instead of I've work? Saya punya matanya itu aja. Why? Bukan berarti ini uh, salah, ya. Bukan berarti ini salah, ya. Saya cuma pengen tahu konteksnya kenapa, gitu. Iya, yeah. hmm, tadinya mau pakai I've work, I've worked, uh, bisa juga lain. Like I've work uh, as I've funting, tapi kayaknya kurang cocok. Mister, ternyata bisa juga, ya.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 Sebuah uh... paragraf, sebuah para...